Oke, Pak, kembali ke bersama saya. Dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video guide. Mungkin kalian bingung kalau kalian buka ishop e yang region Jepang gitu. Dan ya, mungkin di sini saya akan coba sedikit translate karena ya, saya enggak bisa translate semua juga ya. Dan uh, karena bahasa Jepang saya masih payah juga sih. Dan di sini untuk menu yang pertama gitu ya, ini adalah pick up atau mungkin pick up. Jadi uh, biasanya tuh kan kalau rilis release, release baru tuh kalau di yang e yang Amerika tuh suka ada gitu, yang namanya pick up gitu. Kalau di uh, e-shop Jepang ya walaupun di Amerika kayaknya apa New Release ya kalau nggak salah ya namanya. Nah di sini untuk yang uh, cari di sini adalah uh, tulisannya adalah New Yorku udah kudasai gitu Atau mungkin New Nyu, Nyuryoku ya Nyu, Nyuryoku Kalau nggak salah Site kudasai Jadi atau atau mungkin Silahkan masukkan gitu Atau please enter Please insert gitu Kalau bahasa Inggrisnya ya Dan uh, di atasnya ada tulisannya Kiwado uh, Kiwado kara uh, Sagasu Atau mungkin uh, Cari uh, keyword gitu Kalau bahasa Inggrisnya Dan sini juga ada uh, Janru Atau mungkin genre uh, Di sini juga ada Ini kalau nggak salah O oh, Uh, kanji o dan uh, itu adalah join ya atau mungkin DLC ya uh, jadi ini adalah DLC konten DLC gitu ya kalau misalnya kalian pengen cari DLC doang kalian bisa cari gitu kan dan uh, di sini juga ada jangan walaupun yang dua ini saya nggak tahu nih, ini apa kanjinya gitu untuk yang ini apa ini demo gitu ya oh yang oh ya sesuai harga ya yang ini yang bawah ini adalah untuk oh oke okay yang baru mungkin ya, nggak tahu juga sih untuk uh, kanji yang ini, untuk yang dua ini saya nggak tahu gitu. Nah jadi uh, setelah pick up gitu ya, misalnya kalian pengen lihat gamenya gitu, untuk bahasa yang disupportnya apa aja. Biasanya untuk first party Nintendo kan karena nggak ada uh, voice aktornya ya, atau mungkin voice, voice actress gitu itu nggak ada. Jadi uh, untuk suaranya tuh gitu, untuk bahasanya tuh biasanya uh, support Inggris dan ya memang support Inggris gitu. Jadi di sini ada uh, bahasanya nih. Uh, saya akan mulai dari yang paling kiri dulu ya. Uh, tayo Gengo, itu atau mungkin uh, supported language-nya kalau bahasa Inggrisnya Nihongo atau mungkin uh, bahasa Jepang, ada ego, bahasa Inggris, ada supengo atau bahasa Spanyol atau Spanish, ada Fransugo atau uh, bahasa Perancis atau French, ada Doitsu, Doitsu adalah, ada ada Doi, Doitsugo itu adalah bahasa Jerman, ada Itariago bahasa Italia. Oranda itu adalah Belanda dan Rusia adalah Rusia. Untuk uh, kankoku Kankokugo, go bukan sih untuk Korea nggak tahu juga sih saya nggak nama namanya nggak tahu. Ada Kankokugo dan ada cugaku go dan ada yang simplified dan ada yang tradisional ya. Ya walaupun saya nggak tahu sih untuk kanjinya tapi saya tahu itu adalah Korea gitu untuk uh, namanya gitu kanjinya doang saya tahu. Cuman dibacanya apa saya lupa gitu. Dan di sini juga ada uh, play, modo, mungkin, uh, play mode atau mungkin play mode. Jadi ada TV, tabletop sama handheld gitu. Di bawahnya ada Hitsuyona, enggak tahu sih saya yang kanji yang keduanya apa, tapi kayaknya itu adalah space gitu. Jadi uh, Hitsuyo itu adalah necessary atau mungkin uh, required gitu. Jadi yang dibutuhkan gitu. Uh, Jin nggak tahu sih untuk kanji yang uh, itunya Itu adalah Hitori atau mungkin uh, single player kayak gitu Jadi cuma bisa satu orang yang bisa uh, mainnya gitu Dan yang di bawahnya adalah Tayo Kontorora gitu ya Atau mungkin uh, support controller itu adalah Nintendo Switch Pro gitu uh, Yang di bawahnya lagi ada uh, Data Oh nggak tahu itu untuk kanjinya apa Tapi ini kayaknya uh, online platform uh, save data gitu atau mungkin save data yang online gitu jadi backup save data lah gitu dan tulisannya adalah tayo atau mungkin uh, supported gitu dan di bawahnya ada janru atau mungkin genre gitu ya jadi uh, tipe gamenya kayak gimana itu adalah akusyon atau mungkin action slash adopenca gitu atau mungkin uh, adventure gitu atau mungkin petualangan gitu dan uh, yang di bawahnya adalah release date-nya uh, 2021 eh ya, untuk tahunnya uh, bulannya bulan 7 16 gitu untuk harinya gitu. Dan eh uh, di sini juga kayak misalnya ada kayak menu-menu kayak gini gitu ya subete miru atau mungkin subete itu adalah uh, all gitu ya atau mungkin uh, entirely. Kalau bahasa Inggrisnya jadi subete miru itu adalah eh uh, si all biasanya atau mungkin atau si entirely gitu dan untuk poin yang pertama, menurut saya juga di sini nggak akan reset semua juga ya karena ngapain juga nggak penting gitu ya. Cuman untuk kanji yang menurut saya yang lumayan penting nih untuk yang uh, ininya untuk yang poin yang ketupat biru itu adalah monogatari atau mungkin story um, dan yang saya apa ini batan, pokoknya sekarang bisa pakai batan ya untuk sekarang uh, ini tayo gitu atau mungkin sekarang tuh uh, tombol itu di support gitu sama ini ya atau apa uh, poin yang paling bawah nih gitu ya itu uh, disupport gitu untuk uh, itunya dan nah di sini juga ada merahu uh, poin atau mungkin uh, poin yang didapat gitu poin uh, poin gets kalau bahasanya Inggrisnya mungkin ada 329 gitu poinnya dan untuk kanji yang uh, di tombol beli ini saya nggak apal Kecuali yang uh, yang irunya atau mungkin yang High saya tahu itu untuk masukin Ini Susumu itu kayak Proceed gitu Kalau nggak salah ya di bahasa Inggrisnya gitu Jadi uh, kalian masukin ke kanjang lah gitu intinya kayak gitu Dan ini juga ada uh, ratingnya Cero A gitu Jadi kalau di Jepang itu ada Cero gitu Dan kayaknya sih kayaknya sih ya Itu doang sih ini untuk ininya Nintendo no Sofuto ini dibacanya gitu ini adalah software-software dari Nintendo dan uh, Nintendo memang tidak ditulis uh, dengan katakana ya. Saya juga uh, terkejut juga sih nggak ditulis pakai katakana. Nah setelah itu di sini ada new juga gitu ya. Ada new ada yang baru gitu. Uh, seperti biasa aja sih seru atau mungkin sale uh, dan uh, di sini juga ada ranking atau mungkin ranking. Uh, ada di sini ada Subeteno Sofuto jadi yang semua softwarenya gitu ya. Jadi ada semua software dan di situ juga ada uh, download do sofuto walaupun kanji yang itunya saya nggak tahu nggak masih belum hafal saya. Jadi ini ada yang uh, semua software atau mungkin ada yang download doang gitu. Jadi yang digital lah gitu. Yang kan kadang-kadang ada software yang enggak ada fisikalnya uh, ya kayak Amongus gitu ya Amongusus gitu. <laughs> kayak Amongus nggak ada. Dan nah, di sini headsetnya uh, adalah Mosugu Hatsubai gitu atau mungkin uh, kalau bahasa Inggrisnya sih harusnya ya kalau secara literally um, sale soon gitu atau mungkin uh, dalam waktu dekat tuh bakal dijual gitu cuman kalau apa kalau uh, teraset yang benernya adalah coming soon ya untuk bahasa Inggrisnya gitu. Di sini juga ada Mosugu Hatsubai, ada tanggalnya juga gitu ya. Biasa untuk bulan dulu gitu, sebelum hari biasanya untuk bahasa Jepang. Jadi tahun, bulan, terus tanggal. Kalau di Indonesia kan tanggal, bulan, tahun ya. Jadi dibalikin gitu posisinya. Kalau di Amerika atau mungkin di US itu bulan dulu, baru tanggal, baru tahun gitu. Dan ya kayaknya cukup gitu doang sih untuk uh, tutorial Di sini juga ada Nintendo Switch Online. Uh, di sini juga ada Banggono Nyuroku. Kayaknya ini Banggo bukan sih, ini kan kayak tai Banggo, jadi kayak kontak uh, number, kayaknya ini untuk masukin kode ya, maksudnya Banggono new uh, Nyuraku gitu. Dan sini kita masukin kode misalnya, uh, masukin kode dan nanti tinggal di confirm aja, nanti tinggal di confirm-confirm aja sih. Uh, dan kayaknya gitu doang sih untuk di e-shopnya mungkin, uh, tambahan mungkin ya, di ininya di... Uh, profile gitu karena sebenarnya sih kalau kalian memang udah hafal di e-shop yang Amerika, kalian mau pindah ke e-shop manapun kalian udah pasti paham sih harusnya kecuali yang uh, tayo gue tadi atau mungkin yang supported language ya. Dan di sini untuk list yang pertama adalah hoshi monori sutu atau mungkin uh, hoshi itu adalah wish atau mungkin yang lu pengen gitu. Jadi apa uh, wish list gitu untuk bahasa Inggrisnya gitu. Dan di sini kodo kayaknya ini untuk kanjinya ini adalah ri mungkin ya atau mungkin ulang gitu jadi download ulang karena untuk yang e-shop yang ini guys ini adalah uh, re download gitu dan sini ada go goryo goryo setsume jadi ini untuk penggunaan mungkin ya nggak tahu ya uh, ini kalau nggak salah kanji yang ini tuh untuk penggunaan sih yang saya tahu gitu utilization kalau di bahasa inggrisnya kalau nggak salah uh, ya kayak gitu doang sih dan Ya kayaknya udah gitu doang sih untuk uh, tournya, mungkin <laughs> mungkin lebih banyak di yang tadi pick up ya di yang di pick up-nya dan iya nggak apa-apalah gitu sih cuma pengen share aja gitu mungkin bagi kalian yang pengen uh, beli di e shop dan nggak tahu gitu cara bacaannya dan uh, kalau kalian memang udah terbiasa sih udah terbiasa sama uh, e shop yang Inggris. Kalian nggak akan gak akan kebingungan, dan mungkin saya sih yang paling bingungnya kayaknya sih yang ini ya, yang di Tayo Genggo ini gitu, karena untuk Tayo genggo uh, ini pakai kanji dan uh, katakana gitu, nggak ada hiragana, dan walaupun kalian sebenarnya sih bisa pakai Google uh, Translate gitu ya, cuman ya mungkin kalau kalian nggak percaya Google Translate, ya kalian bisa coba untuk uh, yang tadi udah saya jelasin gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, uh, semoga membantu kalian yang mau uh, belanja di e shop region Jepang mungkin, dan ya yeah, thanks for watching, bye bye.